Halo sobat baik tentang pengarapan. kembali lagi dengan kami tim Peduli Sesama di bulan April ini kami dari tim Peduli Sesama tiap minggunya membagikan makanan kepada saudara-saudari kita yang mau berbuka puasa. Selain itu juga kami uh, memesan makanan dari beberapa warung-warung kecil sehingga uh, mau meningkatkan pendapatan mereka sehingga di saat lebaran nanti mereka bisa mencukupi setiap kebutuhan mereka. Yuk ikutin terus pembagian hari ini. Let's go sical. Seperti Ibu Lastri ini, dia memiliki warung dan kami memesan nasi tersebut dari warungnya untuk dibagikan kepada masyarakat atau teman-teman kita yang berbuka puasa. Ya Alhamdulillah nih, ada pesanan nasi ya, <laughs> Alhamdulillah berkah puasa ya. Nasinya sudah kami naikin ke mobil, dan sebentar kita siap-siap untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang sebentar lagi nih akan berbuka puasa. Yuk ikutin terus, let's go sikat! Saat pembagian nasi siap saji, kami tidak sengaja menemukan Pak Bobang. Pak Bobang ini salah satu orang yang kami bantu beberapa bulan lalu. Kami memberikan bantuan berupa kromaik cilok untuk dia bisa berjualan. Nah, ini dia Pak Bobang. Nah, ini dia nih. Bagaimana jualannya? Nah, lumayan. Habis tadi pulang jam setengah dua. Oh, cepat berharga Iya. Dari sana siap setengah satu di pabrik, pabrik pabrik di tempat biasa sebagai jualan nggak belasanunya lagi oh pak bobang ini <tuh> salah satu bapak yang kita pernah bantu di mana kita memberikan bantuan berupa gerobak modal usaha hmm. uh, gerobak cilok kepada pak bobang supaya pak bobang bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan hari ini dia berjualan dari jam 11 sampai jam 1 dan dia udah dapatin dua ribu dan itu benar-benar pure untuk pak bobang Terima kasih buat para partner dan para donatur yang selalu mensupport program Peduli Sama, hingga kami terus membantu menurunkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Membutuhkan uh, biar mereka memiliki kehidupan yang lebih layak lagi. Terima kasih buat bantuannya. Live a better life.